Yo, yo, bisa bangun nggak? Yo, bisa. Kerja, kerja, kerja. Demi cita-cita, kan? One, two, three, six. Tak ada waktu lagi. Yuk kerja, kejar mimpi. Istirahatnya nanti kita tak boleh berhenti. Tak ada lagi sibuk apa nih kerja kerja kerja tidurnya nanti aja kerja- kerja kerja sampai lupa segala darahnya kerja kerja kerja Tambah terus jam, terus kerja. jam kerja, terus pada bangga. Kita masih ada waktu buat apa buru-buru? Setiap hari kejar ambisi, break dulu bisa kali. Kita, Kita masih